Tamara Natalia Kristina Mayawati Blezinski, atau populer dengan nama Tamara Blezinski, bintang sinetron yang berdarah Polandia Sunda. Lahir pada tanggal 25 Desember tahun 1974 di Bandung, Jawa Barat. Debutnya sebagai pemain sinetron dimulai dalam Sang dan Anakku terlahir kembali di tahun 1996. Kemudian bermain sinetron Ramadan berjudul Doa membawa berkah di tahun 2000. Pada 2004 bermain sinetron Hikmah. Sinetron terlaris Tamara yang sukses besar dan salah satu sinetron dengan episode terpanjang di Indonesia.